Dulu, kayak gitu, kamu bungguin muatnya, yuk, kayak gitu, ya, dikit, bungguin coba nabung, di apa, Ya ada lagi ake mm -hmm. lagi sampai erang bulan, rung bulan lah jangan lupa like, <tune> subscribe di channel baik, oh, oke, Sore hari ini, kita biasa, Bosku, rutinitas setiap sore ada di lokasi tempat perau rencana mau mengangkut ikan mau dikirim ke pabrik oke bosku kita lihat aja seperti apa yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton video yang sampai selesai mari bosku kita lihat nah itu pekerjanya Wakamed aslin di Wakamed Kalimaro Kalimaro Kalimaro. itu desa Kalimaro ya? Gepang. Gebang Gebang Kalimaro oh, Wah, kami, wah, kami, wah, kami, wah, kami, kayak kami, wah, kami, wah, kami, sih. kami, cuma kami, wah, kami, wah, kami, wah, kami, wah, kami, wah, kami, wah, kami, Ya, kami, wah, kami, wah, kami, wah, kami, wah, <tuk> anggar kabel cumanek <tuk> dia kena ember mau yang mau ember ember ember yang keren Tapi, oh, saya ya. ternak. Ternak, ternak. Ya, ya, mau kasih tahu, saya mau ternak, tahu, ternak mau ternak, tahu, saya mau kasih tahu, saya mau kasih mau kasih tahu, saya mau kasih tahu, saya mau mau kasih tahu, saya mau kasih tahu, saya mau kasih tahu, saya mau Iya, mau kasih Iya iya. Kira lagi musim apa makamid? Wak Tanjung. Wak Tanjung ya. Polim yang ewang apa makamid? Ewang Wong Bolka. Wong Bolka. Oh. Covid. Wow. Nah, setang, eh terus. Terus masuk Masuk ya. belum. Mana Loro ya, komid. di posisi di lokasi muat lampunya enggak ada bos jadi alat penerangannya pakai baterai raket ya pokus muatannya sudah full bos mau dikasih air dulu bos biar ikannya kelihatannya seger wow oh, kulinya bos apa apa berapa ini tuh, mas. Pan ngomong apa mas? Para istri yang suka marah-marah sama suami. Yang penting halal. Buat para istri ke, jangan uong domjong aja marah-marah sama suami soalnya kita udah kong lana mukanya nangai gue. Mau beli tutus, aku banyak laut. Iya mau beli tutus aku laut ya. You Nurut know, nah. oh shukar ya shukar asin asin arahnya arah ke kota, Soalnya ke Jaringpot, lewat uh, Jaringpot itu macet bos, lagi ada kemacetan di Jaringpot, jadi kita ambil arah.